baik, oke, kita berusaha ke Hmm. Dong, Mau hmm. jadi jagoan lo Hmm rugi kamu tuh Oh lo Yeah. Aduh, jadi korto kayak gitu sayang bisa membolak balikan game yang awalnya kepuh jadi akhirnya kita bantai. Makasih kekasu lagi sepuluhnya. Mm. Oh, nice uh. Oh bangsat. Aduh, dulu, anjing. Hmm, mapas. Canggih gue tuh ngadi-ngadi, hmm, -ngadi. triple kill, hmm, mm, mm, triple kill ngadi-ngadi jangan lu ngobrol lo rasakan kenaanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, Rasa kan kesakitanku. makasihmu sembarangan, tolong, oh, oh, oh. Mm, mati jauh, waduh, waduh, waduh. waduh. eh pengen marah, aduh. aduh, aduh, aduh bang marah, ah kembali, kembali, eh dah, eh dah, sampai keringetan gue cocok ya lolita itu mau. Oh. <tuk> <tuk> kenapa sih ini selalu pasti di dia gue kan ada itu belakang ada <laughs> oh, nah kan lo mati gak rugi kok uh. Ya katanya mata immortalnya mati gara-gara lord yang nggak apa daripada nggak dapat lord ya nggak ya, sih marahin guys serijak kenapa? Nangis banget. Nice double kill. Oke okay, good. Triple kill. Oke okay, good. Ya yeah, nangis jab jangan kayak gitu ya nangis jab lah. Nangis jab nggak diingat dulu nangis jab nangis jab. mandiin sayang tapi gue nyelam aduh, raki gue banget lagi toh jangan itu ayo bane, lu keluar nah. ya Canggye. mau kemana lu? kan kita cuma tinggal jogain minion aja nih anjir <tipers> ini batu sekali lord lordnya cerdas victory yeay mampus <tipers> lagi di pribadi itu aja matinya kenapa hal gue aja tuh melindungin dulu neng. Gue aja tuh sekiranya gue bisa melindungi, gua lindungin gitu ya karena mm. ibu. Tapi si Jetop nah, ini nggak mau banget. Hati, kalau begini dengan si Jetop. Nih abislah kerja dulu ya. Ya, mami nyalain mau makan tapi Victoria lapar guys. <gulau> Maaf guys Apa? Objen api Nah <laughs> Apa? Objen api <laughs> Apa? Objen api <laughs> Wah benar-benar ada orang. Wow ada. Ah. Ayo Jangan-jangan Di grup guys.